Khususnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ngawi yang dirahmati Allah, kita semua pasti ingin masuk surga. Sementara surga itu diperuntukkan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang level keimanannya bagus, untuk orang-orang soleh bahwa surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa lalu ketika kita ingin masuk surga pernahkah kita bertanya seberapa besar level ketakwaan kita keimanan dan keislaman kita pernahkah kita melakukan muhasabah atau introspeksi diri mana yang paling berat timbangannya antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan keburukan yang kita lakukan. Hasibu ang pusakom, kobra ang tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kelak dihisab dengan hisab yang sesungguhnya. Jika surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat, lebih tinggi. Adakah amal baik kita lebih tinggi timbangannya dibanding amal-amal buruk kita? Selanjutnya, kita tentu yang lebih tahu apakah kita min ahlil jannah, ahli surga atau ahli neraka. Namun sahabat meus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terlepas dari itu semua dengan segala kekurangan yang kita miliki, kita tetap punya harapan untuk masuk surga. Tetap berharap dan terus berharap. Ketika kita melakukan muhasabah seperti tadi, tentu ada semacam kegelisahan. Ada semacam kesadaran diri, tahu diri bahwa sebetulnya jika Ingin masuk surga dengan amal-amal baik, rasanya agak sulit untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga perasaan seperti ini bukan hanya dirasakan oleh kita, tapi juga dirasakan oleh orang-orang yang dekat bersama Nabi suatu hari. Nabi bertanya kepada seseorang, apa yang telah engkau siapkan untuk akhirat? Pertanyaan ini sebagai respon terhadap pertanyaan seorang Arab baduy, Arab gunung yang bertanya ketika Nabi mau sholat, Ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Karena Nabi hendak sholat, maka pertanyaan itu, diabaikan oleh Rasulullah untuk sementara Selesai sholat Rasulullah bertanya siapa tadi Yang bertanya tentang hari kiamat Orang itu Angkat tangan dan berkata Saya ya Rasulullah Lalu Rasulullah bertanya ulang Apa yang telah kamu siapkan Mendapatkan pertanyaan ini Seperti kondisi kita tadi Benar-benar Membuat dia Kebingungan apa yang harus dijawab? Karena sebetulnya jawabannya cukup jelas. Bahwa tidak ada yang e, layak dijadikan sebagai persiapan untuk hari akhirat. Namun orang itu berusaha untuk menjawabnya dengan sangat jujur, sesuai fakta yang ada pada dirinya. Tidak ada ya Rasulullah. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya amal yang bisa aku andalkan, aku sebagai persiapan kelak. Aku hanya punya kecintaan terhadapmu, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan berkumpul kelak di akhirat bersama orang-orang yang kamu, bersama orang yang kamu cintai. Mendengar jawaban ini dari Nabi Orang ini sangat antusias Sangat senang Mukanya berseri-seri Karena harapan itu ternyata Masih ada Ketika orang ini Menunjukkan sukacitanya Para sahabat yang lain Bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Apakah ini hanya berlaku untuk dia atau untuk kita juga? Rasulullah Wasallam bersabda, Untuk kalian dan untuk orang-orang setelah kalian. Artinya untuk kita juga yang hidup jauh dari An-Nabi SAW, Sekian ratus, hampir seribu lima ratus tahun jarak antara kita dengan ar-rasul Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga sebuah harapan bagi kita bahwa dengan segala keterbatasan karena kita memiliki cinta kepada ar-rasul, semoga Allah subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama sang kekasih an-nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anta man ahab man redaksi Uh, hadis ini hampir mirip dengan salah satu redaksi ayat, A'udzubillahimina bismillahirrahmanirrahim, bi imamihim. bahwa pada hari kiamat kelak setiap orang akan dibakitkan bersama pemimpin-pemimpin mereka. Jika imamnya adalah Fir'aun, maka dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun satu barisan bersama Fir'aun dan ketika kita menjadikan ar Rasulullah SAW sebagai imam kita maka kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu sebagai makmum jika an Nabi kita jadikan sebagai imam kita adalah makmum dan makmum peraturannya harus mengikuti setiap langkah dan gerak sang imam. Imam berdiri kita berdiri, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Kita harus sami'na wa kepada an-nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Sahabat ngawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah iya? bahwa hanya dengan modal mencintai nabi kita bisa masuk surga. Di mana logikanya? Sahabat ngus yang dirahmati Allah Subhanahu wa ketika seseorang mencintai sesuatu atau mencintai orang lain, dia akan berusaha untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan orang yang dicintainya, di mana alamatnya, di mana dia paling banyak menghabiskan waktunya, apa hobinya, apa makanan kesukaannya, bagaimana bajunya, apa yang dia lakukan di pagi hari, di siang hari, di malam hari, semua hal tentang orang itu akan ditelusuri dan tidak hanya berhenti dengan menelusuri, tapi sebagai orang yang mencinta, sebagai pecinta, akan berusaha untuk mencontoh apa yang terkait dengan orang yang dicintainya. Segala hal, pakaiannya, cara berbicaranya, cara berjalannya, potongan rambutnya, semuanya akan ditiru, oleh sang pecinta bahkan mungkin kamarnya akan dihiasi dengan poster-poster idola idola baik dari artis atau pemain bola pemain basket siapapun idola orang itu dia akan berusaha untuk menyimpan segala hal yang terkait dengan orang itu bahkan Bukan hanya mencontoh dan meniruknya, tapi juga sang pecinta akan berusaha untuk menjadi sepertinya. Benar-benar menjadi sepertinya. Nah, ketika kita, siapapun yang mengatakan "saya cinta Rasulullah", "sallallahu alaihi wasallam", maka sebagai pecinta kita. Akan berusaha untuk mengetahui apapun tentang Rasulullah. Mencintai apapun yang terkait dengan Rasulullah. Keluarganya terutama, sahabat-sahabatnya, istri-istri beliau. Bahkan seluruh tempat di mana beliau sempat singgah di situ. Kita juga akan mencintainya. Karena itu, sahabat Ngawis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'aman ahbabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Cinta dalam hal ini berfungsi sebagai mukaddimah, sebagai langkah awal untuk kita layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan cinta kepada Nabi dan langkah selanjutnya Mengikuti seluruh perilaku Nabi SAW Menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya Jika apa yang Allah inginkan Kepada hamba-hambanya termaktub dalam Al-Quran Al-Karim Maka Ar-Rasul SAW adalah orang yang Berhasil mengejawantahkan seluruh isi Al-Quran itu Al-Qur'an adalah firman Allah yang diam, yang bisa kita bawa kemana-mana, dan ar rasul shallallahu 'alaihi wasallam adalah firman Allah atau ayat Allah yang berjalan, berbicara, sehingga sangat mudah untuk dicontoh. Kalau kita langsung merujuk kepada Al-Qur'an, kita dalam aplikasinya dalam prakteknya akan mengalami kekusulitan apa yang harus dilakukan seperti perintah sholat, puasa dan berbagai tuntutan-tuntutan yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sedemikian rinci disebutkan dalam Al-Qur'an dan rinciannya ada pada perilaku Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa itu jujur? Apa itu berani? Apa itu sabar? Apa itu istiqamah? Semuanya ada pada An Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah al-insan al-kamil, manusia sempurna yang 100% telah menjejawantahkan asma-asma Allah. Beliau telah berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda beliau sendiri, takhal laku bi berahlaklah kalian dengan akhlak Allah. Dan tidak mungkin beliau menyuruh kita berakhlak dengan akhlak Allah kalau an-Nabi sendiri belum melakukannya. Karena ayat mengatakan, kabur maktan inda Allah antaqulumala taf'alun, Keburukan yang terburuk adalah kita mengatakan sesuatu dan kita tidak melakukannya. Al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa adalah Alquran itu sendiri. Ini didukung oleh sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Ahlaknya adalah Al-Quran, sahabat Ngawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, level cinta itu bermacam-macam. Jika cinta kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam itu direntangkan antara angka 1 sampai 10. Mungkin ada di antara kita yang masih berada pada level angka dua, angka tiga, atau angka lima, dan seterusnya. Lalu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, sahabat Ngaos, Upaya seseorang itulah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia berusaha untuk menjadi orang baik, itulah yang dinilai. Karena terkadang seseorang itu sedang berusaha untuk menjadi orang baik, orang soleh, orang mukmin menjadi seperti ar Alaihi Wasallam, namun belum berhasil mewujudkan apa yang diinginkannya. Dan kita berharap kepada Rasulullah SAW yang maha tahu bahwa kita telah berusaha maksimal untuk mencintainya, namun tidak berhasil sepenuhnya. Semoga Ar Rasul SAW melihat proses kita, bukan level kecintaan kita kepadanya. Dan sebagai catatan, bahwa cinta adalah mukaddimah untuk menjadi. Sosok seperti Ar-Rasul salallahu alaihi wasallam Untuk menjadi orang yang bertakwa Untuk menjadi orang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Ar-Rasul salallahu alaihi wasallam adalah uswah dan jika kita menjalankan, meniru setiap perilaku beliau Maka kita pun akan menjadi seperti beliau Dan akan membangkitkan bersama beliau alamin Semoga bermanfaat Dan silahkan share sebanyak-banyaknya Like, subscribe Dan karena itu akan mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi wallahul muwafiq ila akwamid tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh